Halo sahabat Homemess Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan berkenalan dengan salah satu penyedia layanan cloud computing atau komputasi awan paling aman, luas, dan andal yaitu Amazon Web Service. AWS adalah platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia yang menawarkan lebih dari 200 layanan unggulan yang lengkap dari pusat data secara global. Jutaan pelanggan, termasuk beberapa startup dengan pertumbuhan tercepat, perusahaan terbesar, dan lembaga pemerintah terkemuka menggunakan AWS untuk memangkas biaya, menjadi lebih sigap, dan berinovasi lebih cepat. Ini merupakan jaringan global dari AWS Region. Pada tahun 2018, AWS membuka kantor pertamanya di Jakarta untuk membantu mendukung basis pelanggan yang berkembang pesat di seluruh negeri. AWS dengan bangga mengumumkan bahwa region AWS Asia-Pasifik Jakarta telah diresmikan dan beroperasi. Apa itu cloud computing atau komputasi awan? Komputasi awan adalah pengiriman sumber daya IT sesuai permintaan melalui internet dengan harga sesuai pemakaian. Selain membeli, memiliki, serta mengelola pusat data fisik dan server, Anda dapat mengakses layanan teknologi seperti komputasi daya, penyimpanan dan database, sesuai kebutuhan dari penyedia cloud seperti Amazon Web Services. Apa saja keuntungan dari komputasi awan atau cloud computing? Dari sisi ketangkasan, cloud memberikan akses mudah ke berbagai teknologi agar Anda dapat berinovasi lebih cepat dan membangun apapun yang Anda impikan. Anda dapat dengan cepat menyediakan sumber daya saat dibutuhkan, mulai dari layanan infrastruktur seperti komputasi, penyimpanan, dan database, hingga Internet of Things, Machine Learning, Data Lake, dan Analitik serta banyak lagi. Anda dapat menerapkan layanan teknologi dalam hitungan menit dan mewujudkan urutan magnitudo yang lebih cepat dari sebelumnya. Dengan begitu, Anda dapat melakukan eksperimen dengan bebas, menguji ide-ide baru untuk mendapatkan pengalaman pelanggan yang berbeda dan mengubah bisnis Anda. Elastisitas dengan komputasi awan, Anda tidak perlu menyediakan sumber daya secara berlebihan di awal untuk mengatasi aktivitas bisnis yang meningkat di kemudian hari. Anda dapat menyediakan jumlah sumber daya yang dibutuhkan sesuai kebutuhan Anda. Anda dapat meningkatkan atau menurunkan skala sumber daya untuk menambah atau mengurangi kapasitas secara instan sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis Anda. Kemudian dari sisi biaya. Cloud memungkinkan Anda menukar biaya modal seperti pusat data dan server fisik dengan biaya variabel, dan hanya membayar untuk IT sesuai dengan jumlah pemakaian. Selain itu, biaya variabel jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang harus Anda bayarkan sendiri karena skala ekonomisnya. Dengan cloud, Anda dapat memperluas wilayah geografis baru dan menerapkan secara global dalam hitungan menit. Sebagai contoh, dengan infrastruktur AWS yang ada di seluruh dunia, Anda dapat menerapkan aplikasi di berbagai lokasi fisik hanya dengan beberapa kali klik. Penempatan aplikasi di dekat pengguna akhir akan mengurangi latensi, sehingga pengalaman pengguna akhir akan semakin baik. AWS juga memiliki program, yaitu AWS Academy untuk mempersiapkan para siswa di institusi pendidikan tinggi. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan dari program ini, yuk bergabung dengan... AWS Academy. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.